Yang tengok, semua itu tuwo Susu kapaya, boda tuang nih man. Susu udah kongin Susu udah kongin Duh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy TK Cuy, bagaimana kabar gua orang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cekap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Alhamdulillah tinggal menghitung hari kita akan merayakan Uh, Hari Raya Kurban cuy ya Hari Raya Idul Adha cuy Jadi spesial kali ini saya akan mereaksi lagi Permintaan korang ya Salah satu peminat paling banyak juga di channel NDTK adalah mereaksi Ustadz gitu ya Apalagi Ustadz Syamsul Debat gitu ya Judul videonya yang akan kita reaksi itu adalah Bos tolong berhenti biar saya pula ganti Kalau kita lihat dari judulnya ini cuy di sini kayaknya Ustadz memberikan motivasi atau ceramah tentang keadaan yang ada di tempat kita bekerja gitu ya, tempat perusahaan-perusahaan gitu cuy Jadi kayaknya sini Ustadz diundang di tempat ini cuy, perusahaan-perusahaan besar di Malaysia cuy Oke sebelum kita lanjut videonya cuy, jangan lupa like, komen di bawah cuy ya Kalau memang video ini eh, banyak memberikan motivasi atau hiburan Orang bisa share ke sosial media yang kalian punya Dan kalau memang share video saya, tolong cantumkan kreditnya cuy Oke, okay? dan buat korang yang baru join ke channel NDTK, kalau ingin tengok ya video-video saya mereaksi Ustadz Samuel debat nanti saya cantumkan di atas sini cuy. Di situ semua uh, ceramah-ceramah Ustadz ya saya reakt di situ cuy. Oke okay, tanpa banyak cakap lagi cuy langsung aja jom kita tengok videonya. Oke okay, cuy videonya udah siap ini cuy jadi ini durasinya sekali lagi saya cakap ya, durasinya panjang cuy jadi kita enjoy aja gitu ya saya juga mereaksi ini tuh memang mengisi kekosongan aja gitu ya di sambil saya mendapatkan pengajaran kalau memang kita dapat uh, tertawa, itu salah satu bonus buat kita cuy, yang terpenting sih sebenarnya pengajaran, motivasi yang ustadz berikan kepada kita, apalagi ke orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan cuy, oke dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy, tiga dua, satu Brodi <tum> bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wal karihal muslimun subhanakalla ilmana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Rabbi shrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqau qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, sekalipuji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Solat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diujapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia barisan pengurusan ya eh? pengurusan, eh? pengurusan daripada syarikat pengurusan air Selangor. Wilayah Pengurusan Air Selangor, Kuala Hulu uh, Selangor, Moleh Hulu Selangor, Hulu Selangor. Uh, oh di Selangor. Pegawai-pegawai, hadirin tuan-tuan dan puan yang berkesempatan hadir pada hari ini. hamilah syukur sangat-sangat. Selangor. Pagi ini nampak kita bersama-sama dengan tajuk yang paling sombong hari ni. Paling sombong. Tajuk paling sombong. Tajuk hebatkah kita. Kan? soalan oh, hebat yang hebat kita, kita, kan. Eh? Jadi, Tajuknya. ini adalah satu kata-kata untuk memberikan dorongan dan motivasi pada diri kita sendiri. Dan pertama-tamanya lain kali kalau post uh, tentang profil tu tanyalah PA saya. <SILENCIO> Jangan main belasah ambil kat internet eh. uh. Banyak tak betul tu kan. Uh. Banyak tak betul. Contohnyalah dilahirkan di Kampung Aiderdali Batu Kikir tak ada. Kalau dia sebut Kampung Aiderdali uh, dilahirkan di Aiderdali Jempol Aiderdali. Mana internet? Di Langkau Batu Kikir tu. Wah. <SILENCIO> Kan, banyak lagi lah, kan tapi tak apalah okeylah tu kebanyakannya bolehlah boleh lah, Dan, boleh lah eh? MC pun dah training berapa hari kan molek okay, pula muka surat tu, tadi payah nak buka ah ya? itu tanda-tandalah tu tanda-tanda dalam pengucapan awam kan? pengucapan awam memang macam tu itu antara benda-benda yang kita kena elak kan tapi InsyaAllah tu dalam kursus yang lainlah, lah. Kursus pengucapkan awam. Cara kita bercakap. Jarak dengan mikrofon. Yeah, yeah. Semua ada. Cara kita bercakap macam mana nak bercakap ni. Sama Rebat nervous tak? Nervous. Iya yeah, betul-betul. Nervous juga. Tetapi dia akan nervous pada 5 minit pertama. Tu 5 minit pertama ni penting. Oh. Untuk kita buang nervous itu. Ada orang dia tak minute. nak mula langsung. Oh tak nak lah. Fahal aku lah. Eh takpelah kan. Bila buat presentation group. Sanggup tu. Bab-bab aku tulis. Tak apa. Bab aku tulis. Kau present. Kan. Kan, berkebut nak tulis kan yang penting kita jangan present, tu dah tahu lah macam saya lah, biar aku present sebab aku malah tulis, sebab aku present kan? sebenarnya kita kena tukar mindset kita kan, jadi itu sebabnya kita sebagai pekerja kan? sebagai pekerja, satu perkara kadang-kadang ada orang cakap, aku nak sangat kerja aku dapat kerja kat dekat pengustan Aisselangor ni, boh, gila kau aku tak payah fikir apa ramai orang cakap macam tu, sebelum dapat kerja Dapat kerja kau jumpa dengan si senior yang lebih kurang halal daripada kakai kan? <S comentari>: <tik> tak macam <tik> senior yang baik, Okey, senior yang mengancang. Alah, ala, ala. tak ada apa. Kita kerja sini, lah, tak ada siapa kacau. Sini okey je. Kalau ada yang mentaliti macam tu, problem. Tapi kalau ada yang cakap, kerja kajian-hajian, insyaAllah, insyaAllah. Yang penting apa? Yang kita nak kerja berkat rezeki. berkat rezeki. Ada orang gaji gaji tinggi, tak cukup. Apa masalah? Itu pun sebenarnya... Boleh kita persoalkan keberkatan rezeki Betul betul. Kalaulah tiba-tiba orang umumkan hari ini kan Siapa yang hadir hari ini Yang hadir hari ini kita akan bagikan Bank in dalam akaun masing, -masing dalam 300 ribu ringgit seorang Contoh lah jangan, oh. jangan, jangan minta ini contoh <laughs> 300 ribu Pada kita tu. Jadi orang yang tak datang Orang yang tak datang dia menyesal Kenapa lah aku hari ini tak datang aduh ruginya aku malahan besok dah ramai dah hantar sebab resign berhenti sebab dia kata saya nak mulakan hidup baru Ya. Yeah, yeah. Cukuplah saya kerja kat sini saya nak pengalaman baru saya nak bercuti saya nak berehat saya nak berniaga macam-macam sebab pada kita 300 ribu tu besar tapi ada setengah orang 300 ribu tu sikit sangat dia tengah susah tu kalau dalam bank dia tengah 300 ribu tengah susah sangat tu aduh dah tengah 300 ribu je Ush, kata. banyak itu itulah manusia manusia yang mana nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas nescaya dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup oh iya, iya. Puas kita. ya puas gitu ya tu sebenarnya kalau kita aku nak sangat kerja aku dapat kerja dekat sini aku tak fikir apa dah Pengurusan air selangok aku dapat kerja kat sini aku tak fikir apa dah we tapi bila masuk punya banyak benda nak fikir <laughs> yeah. kau dapat kerja dah kan tak oh nak sibuk nak naik pangkat pula patut marah tak dapat anugerah macam mana Pertama kan, kenapa dia je naik pangkat? Kenapa orang sedangkan? Dulu pasal tu dah cakap. Allah dah makbulkan lah. Macam kan, aku dapat kerja tak payah fikir apa dah. Huh, senang dah. Tak, rupanya banyak lagi benda yang kita nak kejar. Satu je. Kalau kita dapat lebih daripada apa yang kita nak, itu namanya rezeki Allah bagi. Yir. Kalau tak dapat pun rezeki. Sebab ada orang tak boleh dapat rezeki lebih. Lelaki ada yang duit banyak, tak boleh jadi apa-apa. Bini pun tak berasa. Sport rim dan yang disibukan tukar telefon sibukan kau minum habiskan ada girlfriend tambahan itu dia dah kadang-kadang ada macam tu ada yang macam tu. dia ada duit dia jadi lain perangai dia karakter dia jadi eloklah aku tak ada duit kalau aku boleh kawal perangai aku macam tu kan maknanya maknanya yang paling penting sekali Allah telah uji tua dengan muda sihat dengan sakit lapang dengan sempit hidup dengan mati kaya dengan salah Hah? Allah uji kaya dengan kecukupan oh. ada orang kaya tapi tak cukup-cukup sebenarnya. kaya dengan miskin dia kaya, kecukupan ya cukup dia benar kecukupan kan kereta kan dia pakai kereta cantik lah dia bayar berbulan RM500 tahun pertama RM500 masuk tahun kelima dah mula nak langsai kereta <laughs> wih, ini kalau kau tolak ni harga tinggi lagi ni Saya selalu dapat duit lagi yeah. ok lah Aku moleh tinja tinja. Kita ni lawa tak yang nak tak kita ni. Lawa tak itu. Nah, tukar kita. Tukar kita. Sebab nak kita kena tukar, kena ubah cara kita. Oh, tukar kita mahal sikit. Uh, bayaran kali pertama dah boring lah Aduh, dah start kena bayar. Yang paling best kali waktu hari jadi. Protect. <tik> Apa? <tik> Protect. Hai jadi kata rotek segentak pula dengan motosikal tu kan contoh ha jadi itu sebenarnya itulah kita kata semua dalam dunia ni kan sementara je sifat dia betul betul tapi dalam tu kita usah nak jadi manusia yang hebat hebat ni bukan di, di mata manusia tak hebat ni di sisi Allah mm kan? yang mana di segi jaga prinsip kita jangan kita cari rezeki yang haram eh kerja macam ni ah Kerja kita makan gaji bulan-bulan Takkan makan gaji haram soalnya hey. dia kan Itulah bekas uh, Timbalan mufti Kerajaan Negeri Sembilan Ustaz Nur Azami Haji Alias Di waktu dia ciamah dulu Saya ingat kata-kata dia dia kata Persoalan nak ditanya bukan Gaji kita ni halal ke tidak yeah. Persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan Rezeki yang kita cocok setiap bulan tu. Betul, betul, betul Yang kita transfer online setiap bulan tu. Macam mana mana kena tengok dari segi kualiti kerja kita Sejauh mana kita betul-betul Bekerja dengan baik Di hujung nanti saya akan sharekan tentang Bagaimanakah rahsia Nak menjadi Kerja yang hebat ni Hebatkah kita Jadi kena faham betul-betul Sebab orang negeri Semindahan ni negeri beradat kan kata adat banyak kiasan Ditunjuk dia tetapi bukan Bergulung pendek panjang dirontangkan memang takkan faham kalau tak diwandungkan jadi kena faham betul-betul kan, kan? yang pertamanya, kita tengok orang selalu sebut pasal integriti integriti ni bukan isu rasuah aja. bila sebut integriti, oh dia rasuah lah tu kalau tak integriti, tak semestinya datang kerja, pakaian tak semangah kan, Kan itu makna integriti kan, datang lewat integriti isu integriti datang, pakai cap yang berbeza-beza integriti Kan? ada jenis-jenis cap ada yang cap capal ada yang cap capal C&I ada cap ikut-sukur-sukur ikut, ikut suka sukur hati lah <laughs> kan ha. ada yang pakai topiah ada yang pakai topiah bantailah mana-mana Bantai yang sampai lah kan? Ada eh, tak tak bukan saya kata tak boleh nak masuk saya ini yang orang akan sebut penampilan tu penting orang cakap first datang karakter. orang tahu dah karakter. waktu kita datang temuduga kan kita dah boleh tahu dah orang ni dia tengok job scope dia. Mm. Macam saya kalau kita jadi panel penemu penemu duga, jawatan apa? Tengok okey jawatan pegawai. Jawatan pegawai nundang, pegawai ni ataupun jawatan pembantu tadbir. Dia ni kerja kena je, kerja ni pejabat. Kita tengok. Walaupun kerja kerja dia hanya sebagai pembantu am, pekerja am contohlah. Banyak aktiviti-aktiviti luar, kerja-kerja dia banyak kat luar. kita akan tengok penampilan dia masuk interview. Dia akan pakai mengalahkan pegawai Waktu datang interview Tak ada masalah Alah kerja ni kau berjaya Saya nak pakai apa Salah tu Memang kena pakai smart Harus sebab kesungguhan kita Nak dapatkan kerja Dan bila masuk Ketuk pintu Ketuk pintu Tak-tap Buka pintu Jangan tu masuk Assalamualaikum Tuh datang Tak Bukan rumah kau Kau tu Pertama kau Tuh masuk Ketuk paham Assalamualaikum Tuhan boleh saya masuk entu. Baru nampak oh bagus dah. Eh? Ah selamat. Sopan-sopannya. Wei wei wei wei. Datang, beri ya? bersalam. Bila bersalam macam ni tangan dia. Out. Macam ni salam. Bahaya oh, yeah, kalau yeah, yeah. ada nak salam dia. Betul ya, yeah, betul. Adam, Ini adab tak? Ini pengajaran sih, kan? Cik. Salam mesti firm. Siap. Penemuduga boleh. Etika etika. Ya macam sebab dia yang lebih berautoriti daripada kita pada ketika itu. Kemudian bila render dah salam-salam semua, berdiri dekat tepi kursi yang kita nak duduk temuduga ni. Berdiri dulu. Uh, cik boleh duduk. Yani. Eh duduklah, duduklah. Apa kau? Berdiri ya. pula. Sebenarnya nak tengok kita karakter kita. Orang oh, perempuan, bila duduk, beg tangan jangan letak dekat dekat dekat peha. Hmm. Kena letak dekat bawah sebelah kanan. Jangan kau tanya kenapa tak letak sebelah kiri. Memang dah tupang, tu peraturan. <Slihan> <Smi> <Smm>? Aku pun tak payah jawab tu. Kau tak bawah sebelah kanan. Kaki jangan bersilang Tangan jangan yeah. Bila interview Tangan macam ni je Dekat Dekat atas Ataupun letak je macam tu Semua nah, kan Ini kain penting ini je Dan paling best sekali uh, Sila perkenalkan diri Alamak Perkenalkan diri pun payah Saya ni simple je eh, Orang oh kan nak tahu Bukan tak Gampang <tuk> tak Benda tu Karakter tu semua dia akan kira dia ni bersungguh tak? Dia ni jenis sekarang dia tak kata lah waktu tiba-tiba hari Sabtu awak kena datang kerja. Macam mana? Oh kalau saya dah hal, saya akan usahakanlah tuan sebab kerja macam mana pun kerja ni penting. Saya akan usahakan oh, merendah-merendah gitu je. Ha, kalau dah hari Sabtu kan mungkin kadang mungkin saya kat luar ke saya akan cubalah. Mana lah kalau tak jauh saya akan tentu terang macam saya tak boleh. Ya, jujur. Dia nak ya. tahu sikap kita. Ya, eh, saya okey. Ya. Saya dulu kerja kilang. Tak cuti-cuti. Sebelum Sebelum dapat kerja Sebelum ya Dapat kerja anak meragam Anak mak mentua meragam Semua tak boleh Itu tak boleh, ini tak boleh Macam-macam hal Dalam ramai-ramai Yang tak ada masalah nak datang kerja Paling teruk MC, yang paling teruk cuti Adalah golongan muda Ya yang baru-baru kerja dah tahu klinik mana... ...dia akan akan pergi minta MC. Orang-orang lama kurang. Percaya cakap saya. Orang lama kalau tak sehat pun... ...dia masuk lambat sikit. Sebab dia pergi jumpa doktor nak buat check-up pahal nak. Petang dia masuk. Ataupun pagi dia rasa tak sehat badan dia kerja dulu. Tengah hari baru dia pergi klinik. Wah, Itu style orang dulu-dulu. Orang sekarang, budak-budak sekarang yang Gen Y ni... kan. <laughs> malam ni dia dah tahu dah, dah soh <Glian> dia tak sehat dia dah tahu betul ke tak betul tanya pengurusan betul kan betul. Ha, aku tahu lah aku, aku yang muka pun aku tahu udah diniatkan gitu. saya tu jadi pengarah menurut undang 80 penguat kuasa penguat pun sekoh aku tahu perangai dia kalau datang cara Assalamualaikum cik oh cik lama tak jumpa aku tahu dia nak minta cuti aku tahu tengok badan dia pun semua dah tahu lah itu itu kau kena jadi bos dulu baru kau faham. Dia punya cara dia bawa file tinggi. Yang pegawai-pegawai yang kanan sikit, hmm. dia bukan pegawai tinggi, bukan kanan, dia bawa file tinggi. Bawah tu orang cuti. <laughs> eh, cerita, <laughs> dia cerita dia tu. Nah, di tu bawah. Dah, ni oh tu minta ni minta nak sign ke. Okay. Dia makin berdebah ni sebab fail makan rendah. <laughs> bos tengok, oh, okey okey okay. ni okey okey okey. Right. Ini ni, ni. Oh, okey okey okey. Okay. Pak lu patu. Oh baru teringat. <laughs> ha. <ada." laughs> Kampu ingat memang kau tak bos sekali. <laughs> Enggak tahu dan <tuk tuk> nah, tu semua tu. Dan yang paling best ni sebelum jumpa bos, Dia tak tu jumpa boss. Dia pergi bilik Wahyu dulu. Bilik Wahyu. Dia tanya PA dia, tanya PA bos dulu. Pembantu oh, boss ya, bos ya, kan, ya, Pem keluar kan? Pembantu boss. Boss okey tak? Kau nak minta apa-apa jangan minta hari ni. Mud termat Kau minta apa-apa memang tak dapat hari ni. Mud tak elok ni. <tuk> ya. Kadang macam tu. Dia minta Wahyu dulu. Ya, terkadang ah, mud nah, juga nah. sih. Ha okey okey. Hari ni mud okey. Boleh masuk minta cuti sehari. Sam cukup ke sehari? 2 lah cuti. Wah, oh, abah saya tu. Mula nah, dengan elok tu. Kan ha, macam itulah. Jadi apa-apapun integriti dengan cara kita bercakap. Kadang-kadang integritinya ada juga berkaitan dengan adab. Adab pia. Ya. Adab cara kita bercakap, cara kita bertutur. Orang kan senang walaupun kita kerja tak seberapa kan, buat. Perbincang tu. Insya-Allah saya cuba usahakan. Ya. Cik, nak bila tu kalau boleh? Kalau boleh besok ni. Um, saya cuba sebaik mungkin. Seminggu boleh siap wanita kerajaan bersimpang. Bercakap adalah tapi bab adab paling kuranglah menyakitkan hati kan. Sebenarnya tu kita kena, kena faham adab yang penting. Adab sangat penting. Tu bab kata kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa, cara budi bahasa. Bekerja. Dan salah satu tanda kita berterima kasih bersyukur kepada Allah adalah dengan bekerja bersungguh-sungguh. Cuba dalam menilai betapa hebat tak, tidak kita ni, kita ni nak berjaya Semua orang nak berjaya Tapi minta maaf cakap kau orang kerja kat sini sampai mati pun tak kaya. Minta maaf cakap. Minta maaf cakap. Termasuklah saya takkan kaya. Sebab apa? Sebab kaya ni subjektif. Betul betul Meningan, betul, betul, betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul langsung down. Nah, sebab sebab ingat tak saya sebut awal tadi. Allah uji kau ya dengan kecukupan. Ya, yeah, kecukupan sih. Cuman. Mak ayah kita dulu tak ada masalah pun, pergi kerja jalan kaki. Betul-betul. Tak ada masalah pun naik basikal. Basikal tu kira okay, senanglah tu orang dulu. Berjalan kaki dengan hujan, dengan panasnya. Masih di kampung saya masih begitu, Cik. Ah, tak senang sikit dah ada motor. Oh, motor kau cantik wei. Tak, tak cuba nanti orang tu naik kereta. Tak pernah selesai. Tak pernah selesai. Saya naik flight saya kata saya naik flight pergi ke, ke Kelantan Kota Bharu sejam naik flight kan. Ada mencakap kecil lah Kota Bharu. Uy menyampah dia kan. Kecil. Bila orang tak bersyukur dia contoh. Syukurlah naik Kota Bharu sejam sampai. Kan cuba tinjau Allah. Kalau nampak orang naik bus, baj ekspres daripada sembang pergi ke Kelantan, mesti ni pergi Kelantan berapa jam? 7 8 jam kan? 7 8 jam. Ada satu bus tu cepat 6 jam Berhenti Pcuali. sekali je kencing Itu pun rebah je kencing Apa? Reba? Mereka berhenti Keputlah dia kencing je Pak bersambung bak Gila Orang datang ke kapit Atang ke kapit apa? Memang ada macam Buru-buru gila Ada satu bus Gila betul dia je kencing Korang lain nak kencing ni kan ni Sampai dekat Dekat sesen bus tu Melari nak terbarai rasa dah Terbaru Orang naik bus pulak Ui, lambatlah bas ni. Ha? syukur sebab naik bas boleh tidur. Betul betul. Tergantung aku nak naik ni bas. bas. Belum-belum-belum-belum. Tinjau orang tingkap nampak belak orang yang naik kereta. Oh, sian yang bawa kereta. Yeah, tak percaya tanya lelaki. Hmm. Jangan tanya perempuan. Tak usahlah. Eh eh. Kan? dia bukan main lagi masa naik kereta tu tak main ni kau tengok bila sampai dekat dah 2-3 jam sengat-sengat tudung <tuk> hilang keayuan really ha, dah sampai dah sampai cocok-cocoknya oh, mana tudung saya mana? tudung sampai kaki melawat lekat kaki dah. teruk betul lah. Really orang naik kereta pun nak syukur sebab dapat berteduh tu pada hujan dan panas tengok orang naik motor Siapa yang kampung ni jauh-jauh daripada Kuala Kubu? Ready. Tak ada orang yang dekat kampung dengan Kuala Kubu ni. Kalau luar daripada luar daripada Kuala Kubu ni memang jauh lah. Kan? Perak jauh, Seremban jauh, Johor lagi lah. Ya Allah. Johor Bukan berkemat tu tumbuh pokok sepetik buah. <laughs> Bukan senang kan naik motor. <laughs> Allahu Akbar. Orang naik motor syukur sebab apa? Laju. Banding orang naik bersekala. Oh, Allah, sianya kadang-kadang naik bukit tu dia yang pikul basikal <SIL dan lelaki> betul Nanti, <SIL> itu keren <SIL> dulu <adjustments> pas panjakan je dia yang pikul sebab orang naik basikal tak belum pernah lagi Roblox polis tahan berdua-berdua, mana lesen basikal tahan <SIL> <SIL> Sila-silat dia yang seorang polisi. Kering-kering, kering-kering tu. Tak nak lahap tu. Puan hajar kau macam mana. Puan syukur sebab orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih belum jalan. Orang tu dah terbarik. Orang naik terbarik syukur sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Puan naik mati. dah ada. Habis abang tak ada syukur. <tuk> Syukurlah dah mati kan. dan, dan, dan. Dah Tak ada. Dah habislah. Dah nak beritahu. Camtulah lapisan cara kita nak belajar tentang erti syukur. Iya, yeah, ya. Yeah. Sebabnya dalam hidup kita ni Mulai dari pesawat berjaya, sampai ke jayo. Lima perkara tak boleh lah. Meninggal. Pertama dia memerlukan proses makan masa. Makan masa. Sekarang ni umur katalah dah umur sekarang berapa? Memang umur apa dah bang? Dah 30. 30. Dia akan cakap, ya Allah keje apa 30. Dia masuk yang ketiga dia rasa macam orang masuk 4 lagi lah macam 5 masa tu dah semacam lah 5 dah semac semacam <laughs> ha, kan? yang 50 55-60 dah macam-macam kan dia rasa tu masa 30 tahun tu dia akan cakap ah, semalam je aku belajar semalam bergaduh dengan cikgu konten kelah kena urutan contoh jadi sebenarnya akhirnya itulah yang menjadikan kita manusia kita cerita balik dengan anak kita. Ya ya gitu. Pengalaman, pengalaman. Waktu belajar dulu bukan senang, Cik. Ayah dulu, kadang-kadang sampai satu tahap kita gerah diri cakap dengan <coughs> anak. Ayah dulu tak belajar kerja rajin, ayah kerja susah. Contohlah. Kan? ayah tak nak anak ayah jadi macam ayah. Belajar rajin. Kejalah kejayaan apa yang kau nak. Sekarang dunia ni terbentang luas untuk anak ayah ni. Apa nak bagi tahu, ayah akan cuba sakan tapi tolong belajar. Pesan anak-anak kan. Eh. Sebab apa? Sebab proses tu mendewasakan kita. Betul-betul benar. Betul dia sebenarnya terus buat dia kata dalam satu pepatah Jawa dia menyebut, "The beauty of success is not the achievement, Pe pepatah Jawa. Sebab the journey. Ah macam tu. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Dulu kita tolong mak kita berniaga, tolong mak ayah kita bekerja, pergi ke kebun. Benar tu proses. Sebelum kerja ni yang kerja sekarang makan gaji yang dah tetap apa semua ni Sebelum ni kerjanya macam ada yang kerja bawa lori Ada kerja jadi kelendan, ada yang kerja tukar cuci kereta Cik. Ada yang cuci pinggan mangkuk dekat kilang Saya kenal tu so, Kerja cuci pinggan mangkuk kan baru tahu oh. rasa Saya dulu bila dekat universiti Asal cuti semester je pergi kerja Cari hmm. kerja kan tak, tak nak sebab you UITM, you ITM, yang paling murah dalam dunia jadi yuran dia tu kita boleh collect lah kalau kita kerja sebulan dua bulan boleh dapat dah duit uran duit belanja sikit so saya boleh saya kerja ke basuh pinggan kat kilang eh? basuh tray kat kilang pekerja kilang ni bila dia lalu terutama yang Melayu macam ni dalam lempar tang. dia lempar kita tengah cuci ni Oh yeah. macam tu lah tu sebab Imam Syafi'i ada sebut kalau kita tak nak belajar kita kena tahan pedihnya kebodohan yang anggap boleh orang yang anggap kita ni macam tu, teruk lah tu. Tak beremo, tak belajar. Orang akan anggap macam tu, walaupun kita belajar. Itu sebab penting. Eh, penting tu. At least you all dah ada. Bila, saya tahu, bila interview dia tanya, kenapa nak kerja dengan pengurusan dari Selangor ni? Apa soal? Hmm. Ah, sebab terjamin. Oh, terjamin eh? Apa terjamin? Boleh buat loan. <laughs> Aku pun tak mampu perkaitan jaminan dengan boleh buat loan. Tak faham betul. Buat, loan, kebanyakan ini... jawapan. buat loan itu apa ya? Loan? Dia jawapan kebanyakan orang kan? Menangguh hutang Orang oh, perempuan pula Biar lelaki kita banyak hutang Dia tak ada sibuk cari perempuan lain Macam tu pula Kau jangan ingat macam like tu eh Orang oh, dia Kalau dia nak tu dia nak juga Tak kira dia hutang banyak atau tidak <tik> Ada <Hah>. ha. <verses. tik> <Mayor definisi. tik> ah, tu dia setuju Abang buat loan kereta Abang buatlah loan ni Dia kononnya bila lelaki duit banyak ada Hutang dah banyak Jadi dia Utang tak berfikir duit lelaki dia, dia itu... nak belanja Nak cari perempuan lain dia kalau Allah pagi Memang kita tak lelak Betul-betul sekali Tiba-tiba bekah kekasih Jumpa balik Eh You kerja kat mana sekarang Alah tak takkan dia nak kat lelaki aku Dia kerja besa-besa je Dia kata besa-besa Kenapa nak selangor Habis kau ingat Semua perempuan yang ni Memang nak cari yang pangkat tinggi-tinggi Kan ai tak kisah ai tak pandang rupa dan pangkat I just not you Je dalam hidup I Macam Haa Bawa kau tahu Haa Itu sebab bahai, Jangan bahai. Don't, don't take things for granted Tolong jaga suami Lelok Layan dia Haa <tuh> Orang lelaki ni Jaga mata Jaga hidung dia Jaga telinga dia Jaga perut dia Settle Jaga mata Pakailah lawak Betul Kau pakai lelah lawak Kat pejabat Pakailah lawak Nak pergi jamuan Tapi kat rumah OOS Out of service Bila dia hate dengan lelaki pun hate Lawa-lawa ke pakai Tuh, Jangan kompromi, Make up lawa-lawar Gimana ni make up eh, ini Bagaimana ni Lipat kain Bayang tu Lipat kain Lipat kain Ini muka macam singa terlepas tonto eh. Jaga mata, jaga hidung, wangi-wangi. Wangi-wangi. Wangi-wangi. Bukan dia saya cakap ni bukan perempuannya, suami pun sama. Ya, yeah, wangi. Wangi-wangi. Jangan. Ah, wangi bau badan, bau badan. Kemudian ketiga, jaga telinga, cakap benda yang isteri cakap benda yang suami suka. Yeah. Dan yang keempat, jaga perut. Jaga selera makan dia tu. Suami kadang makan dia gemar makan apa? Dia gemar makan mi kari mikari kakiah. Kakiah. Buatlah mikari kakiah. Jaga macam sit goreng, sit goreng ayam. Senang. Buatlah. Jaga macam apa lagi? Ah uh, sit kerabu. Buat sit kerabu. Kita kena jaga yang yang dia gemar. Bang, hari ini kan saya masak lauk kegemaran abang. Si. Dia telur <Sing> <Sing> eh, <Sing> <Tulu> <Sing> sak kicap Haa Telur sak kicap Eh jangan gulak Tulau aku tu Favoritnya Ustaz ya Hari ni sebagai luk kemana nambang Pagi telur dadah Tengah hari telur sak kicap Malam Telur Telur Telur mentokal bau cair Allah oh. hanyir mulut kawan tu <Sing> Telur so Telur Telur Lepas hari mereka malam Telur um, Habis satu teri Telur Tak ada lah, maksudnya kita tahu dah. Ha, kita tahu dah. Kau yang jangan kemuruk ni segagasan-gasan tadi pasal. Kejap sana, kejap sini. Kau nak bawa-bawa rasnya. -bawa kan payah bodoh. Cari view tu saja. Kami nak dia jelas betul ah. Kedek-kedek Angle angle angle. Daripada jauh bosat tungau gambar apa bodoh kan. Terus sini ah. Okey okeylah tahu mana. Tak boleh lah. Tah, tengah buat live ke dengar kan dia betul yang ni siapkan sofa ni apa ni aku takut-takut saya nak ciamah duduk lah samsung debat ni dia tinggi jadi kalau dia duduk sekarang macam menyangkung orang yang macamah yang dah tutur sikit kau bagi dia duduk sofa kan saya dengar tadi orang mengumpik pun aku dengar aku lalu kediam Wait, wait, dia ni kita ambil gambar, ambil gambar, nanti lu, nanti lu, nanti lu. Aku nonggah cakap tadi. Tinggi, tinggi, tinggi. Macam oh, kau kayu kau buat aku. Kan? <tuk> yeah. Jadi proses, satu proses. Yang kedua, nak berjaya, kita kena ada komitmen. Kena ada komitmen. komitmen kita ya. jangan ingat tau, kerja aku biasa-biasa biasa, komitmen. Salah. Syarikat air ni nampak banyak sekali problem di negeri lain. Bukan di <Perry> si sini <sao> Kau cerita dah tersentap sikit kan Dengan attitude Kau pergi masa paik pecah Lepas tu kau tak kemaskan balik Lepas tu dia kata Memang lah hanya ni je Buat ni Betulkan tu je Sakat ya tu kita biarlah kan? tu dia Cerita dia Orang komplain Macam tu juga macam Pengusaha sesuai pejal pun, Orang komplain kan, dia mesin rumput dia biar je, rumput tu dia tak sapu dia, <tuh> bayar lah tu, bayar <tuh> lah pula tu belum cerita lagi, lepak-lepak, lama-lama lambat balik pejabat, <tuh> yeah. contoh lah tu so, ni saya kata benda-benda berlaku kat negeri lain, dekat sini tak terutama hulu selangor tak ada, tak ada aduan macam tu benda ni sebenarnya komitmen. Komitmen tidak semestinya efek pada gaji kita, betul? gaji kita macam tu je, betul, kalau naik pun adalah kenaikan tahunan, sebanyak mungkin dalam 60 ke 100 ringgit, satu setengah mungkin lah, tapi tetapi maksud dia komitmen ni sebenarnya, keberkatan tu pada apa yang kita dapatkan keluarga kita dalam kehidupan kita, tu penting duit banyak tak bahagia pun guna, betul jangan ajar anak, isteri, keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia kena satu hari nanti kita akan sedar Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ah sih, ini ini neng neng kalimatnya ni tu. Mandip lah. Bukan semua boleh dinilai dengan anak harganya. Duit dengan banyak, tapi kalau suami tak ayat. ada di sisi, apa guna? Betul, betul, kan? Suami sibuk menjam, cemah sana, cemah sini. Neng, <laughs> cemah-cemah ngada bini orang, bini sendiri tinggal. Contoh, saya tak cakap sesapa ni contoh. <laughs> anak pun jarang-jarang bersama dengan anak kan. Jadi itulah dia pengorbanan tapi komitmen sebab demi mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, fokus pada kerja. Benda yang tak ada kaitan dengan kerja jangan buat waktu kerja. Benda ni akan bagi kesan pada keberkatan rezeki kita. Hmm, kita buat okay. benda lain. Lepak minum, minum boleh. Minum boleh. Tapi perlu ke belah malamlah <laughs> Kau tahu dah kau tak ada leg lu. <laughs> Yang setan saya, saya call kan. <laughs> Terlalu lama <Tetapi> minum. Tapi ini. <laughs> Dan sebagai bos. Sebagai pengarah dulu. Habis saya jadi bos. Allah membagi saya diri ke enam. Mana tempat saya teragak nak pergi minum bagi itu. Mesti saya jumpa staf saya. Oh. <tuh> Bila saya sampai. Satu grup prokuasa tengah duduk. Saya sampai, Assalamualaikum Eh bos, kita nak sudah ni Air penuh ke ni? <SILENCIO> eh, apa lah, habis tu, Kita nak sudah Ini air kedua ni je air kedua Kalau kau betul tak, ya <SILENCIO> eh, takut Minum, habiskan air tu Tuhan tunjuk Fokus pada kerja kita benda yang sepatutnya kita boleh buat contohnya kita boleh repair tiga tempat tapi kita buat dua tempat hanya berdosa sebab tengok-tengok juga benda tu kalau ikut kapasiti biasa kita boleh buat tiga kita buat dua saja yang menyebabkan yang ini tertambah pula dengan tunggakan kerja yang lain besok berdosa sebab dengan sengaja sebab benda tu amanah yang patut boleh siap-cepat kita siapkan lambat dan menyusahkan orang lain contohnya ada kesan pula Nabi sebut khairun nas anfa'ahum linnas Nabi kata apa? Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau buat sesuatu dia perbuat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. As nah, bukan cinta-cinjai. Bukan sekadar buat, bukannya asbul, tu asbul. Pasal boleh. Pasal boleh. Jadi siap. Okeylah tu. Depa aku biarkan aku dah buat tu okay, Nah jadi standard macam tu tak nak. Kita penat dah orang menyalah kau orang Islam ni kerja teruk orang Melayu Islam. sebenarnya bukan Islam kerja teruk, orang Melayu kerja teruk. Kontraktor buat kerja kat rumah. Kita sakit hati dengan kontraktor Melayu. Bukan oh, kontraktor Islam. Kalau Islam tak macam tu semua. Islam tadi Allah Ta'ala dah. Nabi dah sebut Allah Ta'ala sangat suka. hamba hama buat satu keadaan baik. Teliti sempurna. Ada kontraktor Melayu buat kerja kat rumah saya tu. Dia pasang bumbu kan. Dia tebuk. Zerab. Zerab. Zerab. Dia tebuk. Tebuk kan. Sebelum nak pasang honing tu kan. Sekali dah pasang honing tu. Rupanya... Lubang skru tu tak pakai. Salah. Salah target punye. Orang letaklah bubung tu. dulu kau tembak kan? Tak, lepas tu jadi pam. Jadi tu tak apa tak. Tutup je dengan skru lain. Bila hujan menitik-nitik. Terus. Saluran air kan. kan? So, dah pasang kebetulan hujan. Hujan jom kita tengok. Okey tak air turun. Tak turun air. Air tu pergi mana? Wah, dahsyat kau punya gata ni. Kau pakai kata jenis Apa ni memang ezop. Dia talan tu hujan tu Air hujan tu ke apa? Meresap apa? Rupanya botak kena tengah. Sebab tak timbang air dia betul-betul. Kan? Kecondongan dia tu dia tak cek betul, -betul. Oh, Tak susah tu Ustaz. Dia tabuk tengah tu. Dia harah majliskan. Tak unding lawan sebelah aku. Otak kau sejarah. Itulah dia kontraktor Melayu. Tapi sebenarnya bukan Islam. Kalau Islam lain. Kalau Islam bukan itu standardnya. Buat betul-betul. Dia -betul. orang cakap. Baguslah kualiti dia. Kerja dia bagus. Masa saya terlibat dengan program My House. Program yeah. Repair Rumah Orang Susah dengan TV Hijrah kan. Shooting buat dekat Jelebu. Ada seorang kontraktor Melayu Islam. Muda. Mudah dia. Dia buat kerja cantik. Kemah. Tak kira. Tak apalah. Yang ni saya tambah lah. Tak apalah. Itu tak kira Saya buat lah. Dia buat rumah makcik tu cantik. Kemudian kita ada 2 3 projek rumah kita nak bagi kat dia dia minta eh tak apalah bagilah orang lain takut saya tak terkejar. Itu cara dia. Maknanya dia tahu dia takut tak terkejar. Betul betul. Yang kawan-kawan kita yang kena eh, boleh boleh tak ada hal bagi je lepas tu tak siap dinantilah sibuk benda lain betul tak? Itulah perangai dia. saya agak faham dengan apa yang ustaz cakap ya dari segi apa ni kontraktor seperti itu kerana saya sekolah SMK itu di bidang ini, cuy. Itulah sikap yang merosakkan nama baik orang Melayu Islamial. Ah menipu je. Ha, tak ada Cina baginda, orang Melayu menipu Melayu. <laughs> kan? orang Melayu. Kan tu okay, je fokus. Yang keempat nak berjaya kena ada apa? Kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Nah, Maknanya disiplin kena ada. Disiplin. Disiplin. Pukul 8.20, 8.30 dah sampai. Babat. So bila samserbat sampai tu Dah sambut Bagus Tahu dah nak bawa dia Duduk dulu Minum kat mana ke Tak ada Dia biar aku seorang-seorang situ <pelum> Contoh lah Aku tunggu ni Aku ni tak ada ke siapa nak ajar aku At least minum lah minum air kosong Kamu jadilah Tak ada Contoh <pelum> oh, Kayaknya sunggang gitu ya Samserbat memang jarang lambat Dia memang awal Atau on time Kalau lambat dia beritahu contoh lah. Hmm, saya okay je. Tapi mojo tak terlepas lah telefon aku dah ngantuk tadi tu menunggu. Kan? Tak ada apa-apakah? Sorang je lah tadi yang datang siapa yang beritahu saya tadi? Ha, pengurus Apa ni tak dapat datang dia. Dia tak sihat. Siapa jumpa saya tadi? Siapa punya punyalah saya dah tak ingat muka saya tu? Eh, jumpa ah, tadi. Ha, hmm. pun tak dapat datang. Saya so, tak sihat kan? Nanti hmm. sampaikan salam pada dia balik. Hmm. Dia jelah lah yang menghiburkan aku sekejap. <laughs> Lepas tu dia punya aku seorang-seorang kat situ Tak ada ke seorang Tanya daripada mana Tanyalah aku ni Aduh Tak apalah Nak buat macam mana Bagai asing-masing kan Tu belum cerita lagi Kejap parking depan Kejap parking sini Aku tak tahu parka mana Tak sampai sama debat Dia sebut semua Lantak kau <laughs> tak adalah macam tu Disiplin kena jaga Disiplin yeah. kan Maknanya Tu sebab tadi duduk Tu jaga disiplin kan, tu oh. Dah dia tak cakap Ke mana aku duduk situ Kan Itu yang bila Tiba-tiba berpantun MC tadi Oh Apa, -apa benda macam Pantun rumah tu, tu. Macam tu Dia berpantun tu you know? Okey dah nak start dah Okey lah tu Anak-anak start, uh, tu yang aku oh, nasib baiklah. Terima kasihlah banyak kepada MC. Tak menyelamatkan keadaan. Terima kasih banyak. <laughs> uh, kan? Dan begitu juga, yang kelima yang penting kena ada adalah keberterusan istiqamah. Kita tak boleh, istiqomah. hari rajin, besok malas, tak boleh. So, kelima-lima ni kena ada. Kalau anak kita periksa pun, lima-lima tu kena ada. Proses yang panjang, komitmen, focus, disiplin dan juga consistent nah. istiqamah. Jadi mana kalau anak kita belajar, je. Dik, kau nak, belajar. Kau, kau nak berjaya, Dik, kau kena belajar berterusan. Kau tak boleh last, -last minute, kau tak boleh kejap belajar, kejap komitmen, tak boleh. Kalau tak fokus pun tak boleh berjaya. Tak ada komitmen, tak nak pergi kelas, tak nak pergi tuisyen, memang takkan berjaya. Disiplin tak ada. Dia okey, belajar okey. Tapi dekat sekolah, dia belasah budak, bully budak <laughs> contoh. Kena tangkap, belasah. kena gantung dua minggu. Habis. Problem. Dan akhir sekali, konsistensi tak ada. Istiqamah tak ada pun yeah. susah. Dan hari ini nilai-nilai baik yang kena ada pada orang yang hebat. Sebagai pekerja pertama, jujur. Nah, ini jujur. yang paling penting sih. Jujur. jujur Kalau jangan macam jenis tak ingat salin tu jujur. <laughs> Faham? Nah, ni tak. Kau dah lah tak ingat. Pastu kau gelagala kau wah wah wah. Kau tak salin. Kau kemudian cara macam siapa macam tadi Samsulobat. Okey, okey. Dia cerita apa? Sama aja. Dapat tak salin? <laughs> Memanglah sama aja, kan? Entu tak ada dia. Tapi ialah, saya ingat zaman Nabi dulu ada seorang nama seorang sahabat, namanya Abu Hurairah, Hurarah. RA. Abu Hurairah ni, dia tak payah salin, dia tak payah apa. Bila dia dengar Nabi cakap, dia terus ingat. Oh, memori, Nabi memori. sebut, dia terus ingat. Dan Abu Hurairah boleh mengulang balik apa yang Nabi sebut waktu Nabi hidup. Wah, waktu Abu Hurairah yang... paling banyak sekali menghafal hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. -ayat Jadi yang tak menyalin ni saya anggap bersaudara dengan Abu Hurairah. Cantulah. Ah itulah, itulah poin dia. Ah sini. Jadi nampaknya masih lagi tak sedar nampak ya saya sebenarnya. <laughs> jadi jadi sebenarnya penting. Pertamanya kejujuran. Kita kena jujur. Nah, ha, tapi jujur. Tak apa tak salin tak apa. Saya tahu jawapan pun tak apa start. kita tengok balik rakaman tu. Ya okey okey. Ha. Nah. Live tu kita boleh ulang-ulang kan. Nah, jujur. Tak tahu buat cara tak tahu. Tak faham cakap tak faham. Jujur jangan menipu dalam kerja jujur jangan menipu dalam tuntutan duit dalam bekerja. Ha nah, ini pasal nah, duit tuntutan tuntutan mileage overtime jangan tipu. Keberkatannya tak ada. Keluarga, rumah tangga, porak peranda, anak jadi masalah, anak jadi tantrum, anak jadi cari pasal, anak kurang ajar, biadab dan sebagainya. Rumah yang bermula daripada hasil yang kita bawa balik bagi makan pada anak isteri keluarga. Itu pertama, jujur. Yang kedua, accountability. Apa maksud accountability? Kebertanggungjawaban. Oh, Dalam bekerja kena ada tanggungjawab. Eh? kena ada tanggungjawab. Jangan jadi bangau oh bangau. Bangau oh bangau kenapa engkau kurus? Kenapa bangau kurus? Anda tidak makan. Ikan tak timbul. Kenapa oh, ikan, ikan tak timbul. timbul? Umput panjang besar umput banyak. Mengapa apa? Umput panjang sangat besar kerbau tak makan. Perempuan jawab kerbau tambahkan apa kerbau tak makan g okay. kerbau tak makan kenapa lagi pukul sakit pukul sakit, Purut sakit kenapa makan nasi mentah besar kayu api basah kayu api Biar basah besar uh, hujan, hujan, hujan hujan turun hujan turun kenapa kata maling kata panggil kenapa jadi tanya lah Kerana anda semua hafal lagu tu. Aku sahaja di atas beririanya. Perebut jawab. Kayu api, kayu api, kayu api. Walaupun jawapan tu banyak yang tak logik, kau jawab je. Sejak bila hujan turun, Pak Katak panggil Iya kau. <tuluh> yeah, banyak yeah. betul katak waktu banjir syahlam <tuluh> itu. Lagu itu banyak yang tak logis, ya? Yeah? Kan? Kayu api masah. Sejak bila? Sejak bila lembu ni pandai makan nasi macam tu. <laughs> makan nasi mentah pula tu Kayu api basah <laughs> ya. Perut sakit Dan berit tiger bump kan? Tapi kita tetap jawab Akhirnya Dalam banyak-banyak tu Ada satu je pihak yang accountable Yaitu ular Ular kata Kita e, tanya dia kenapa Kau nak makan kataan Dah memang ya, makanan ya, aku Makanannya Ini yang real yang Dia tengoknya Memang makanan aku So what, <laughs> <laughs> yeah, so what? Ada tak soalan lepas tu Orang tak dah. Sebab dia dah mengaku Nampak kau makan dah? Memang memang bukan aku. Betul ya, betul ya. Itu sebabnya anak-anak kita ikut pangai kita. Kenapa tak siap kerja sekolah? Dia ambil buku saya aku. Pasal ambil buku dia? Dah beri. Kau bagi besar, dia minta. Anak kita mewarisi penyakit gitu. Kenapa oh, sekolah sini? Mak suruh. Asal sokok, ayah hisap. Mak tak semua salah kau tak pernah nak ambil responsibility sini. accountability tak ada. Kenapa tak siap kerja ni Ame? Mana Ame? Sebab <Sess who's laughs> <to spot laughs> depan aku. Contoh <laughs> <laughs> ah. Kenapa tak <inaudible> siap kerja ni Ame? Minta maaf tuan, saya memang semalam memang saya dah buat saya tak sempat. Saya minta maaf. Saya memang dah bersedia nak buat tapi tak sempat. Tanggung jawab. Tu tanggung jawab negara. Memang salah saya. Saya memang nak buat lah. tapi masa tu si Azrul ada Azrul? Mana Azrul? Ada, ada lagi. Si Azrul dah cakap, tak apa dah. Besok-besok boleh buat. Ha, contoh kan. Yang Azrul kata, mana ada? Benda je. Delah. Sama lah kan. Tak settle. Tanggungjawab. Pakai nama sama Samarun Ey. tapi ada orang. Seterusnya apa? Seterusnya, oh wah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga hubungan satu dengan. Kita ni satu satu organisasi. Jangan saling jatuh menjatuhkan dia ni ini, tak guna dia ini ni tak boleh pakai dia ni macam ni hasut bos ni ni tak baik ni tak baik. oh itu kau tu kau jangan main-main kau jangan cakap apa-apa dengan dia dengan bos tu macam per kiri per oh tu jantung tu kau jangan main-main so. buah pinggang paru-paru semua ada istilah dia. baik dengan bos orang-orang mas siapa perayan bos siut Aduh, tak boleh pula Teguh bos, aduh ha. Alamak, buka pintu Nampak Macam-macam Sebenarnya, jangan Sebab contoh contoh, eh, kalau kita tengok Macam kementerian-kementerian Jabatan-jabatan, yang kena kes rasuah Tak sehatipulah Jabatan you all pun ada Mungkin ada unsur-unsur tu Cuma mungkin tak ramai dan mungkin tak besar Mungkin Hati-hati Sebab itu saya kata, puncanya kejatuhan orang tu kena sampai SPRM masuk bukan punca luar. Dalaman sendiri oh. yang nak jatuh-menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya kesannya apa? Silak-silak organisasi tu yang tu kena tutup. Semua orang tak licik makan. Itu sebab saya pernah bagi talk tentang integriti. Bicara integriti not tak bertindih apabila kain terlondih tajuk dia. Apa abuso agen telune itu. Contoh kain nampak dekat buku lali, lali kata la kaki kita tu nampak ada ruam, makin lama makin besar, makin besar settlekan cepat. Ubatkan cepat. Jangan kita biarkan, kita biar dia merebak, merebak, merebak, akhirnya orang ketiga nampak, doktor pakar nampak. Oi, takut mesti dah merebaklah tu dia londehkan kain, langsung jumpa semua penyakit-penyakit lain. Oh. Yang tak sepatutnya jumpa. Tu sebab kena jaga satu dengan yang lain. Aku dengar Urusan Air Selangor, Kak Ulu Selangor ni problem eh Staff-staff dia aku dengar, memang malam Memang ramai macam tu, aku pun pening kerja di situ Waduh, itu dia Memang teruk lah kalau kau tak boleh Defend organisasi sendiri Betul, betul Belum cakap, Oi, aku dengar tu, tak ada lah mana ada Kita Okey, kerja bagus, tip-top lah Kita orang berapa kali dapat anugerah ni Dari segi performa best quality kerja eh, Kita orang memang jaga untuk Kualiti kerja ni, macam tu Walaupun tak bagus kerja <laughs> tapi tetap pertahankan sebab jaga nama baik organisasi. Ya, yeah, nama baik. Sebab ni tempat kita cari rezeki. Betul betul betul. Orang cakap cakap lah kerja kampung perbandar tak. Memang betul kita kawasan luar bandar tapi kerja kita standard kita memang standard bandar ape. Kan? Cakap sebab pertahankan organisasi kita. Gitu. Ni kita jatuhkan. Bila jatuh kita rasa tempuk, kita rasa nak kepuk tangan. Padan hmm. genggam oh, kau kena sosiasat, pun sosiasat dengan akaun, akaun kita pun apa kerja kita buat pun kita pun tambah baik sama. Aduh. itu yang kita tak sedar. Nampak tak? itu sebab kena jaga, kena jaga organisasi kita. Ya, eh? itu dia segi uh, jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang tiga penyakit hati yang paling teruk dekat dalam organisasi. Pertama penyakit tamak. Tamak. Buang iri hati ya, eh? tamak. Kau je yang nak. Ada rezeki adalah, tak ada tak adalah. Jangan ingat rezeki tu naik pangkatnya jangan ingat rezeki tu gaji besar tak. Tak semestinya. Duit mungkin macam tu Gaji kita ngam-ngam cukup-cukup Tapi bila bayar gaji bulan-bulan Ada lebih oh, Boleh Malam ni kita boleh makan luar nak Dapat sebulan sekali makan luar Sebab hasil ada balance duit gaji Itu bahagia namanya Betul Saya pun pernah kerja kerajaan dulu Masa mula-mula jadi Dari timbalan pengarah dulu Masa kerja pegawai biasa dululah Dulu masa mula-mula kerja Yang tiga bulan pertama tak dapat gaji tu Masa tiga bulan Bukan? pertama Lepas tu pakai duit mak dulu Mak pinjam dulu Mak patuh ganti balik Lepas tu bila dapat duit gaji pertama, orang tua nangis kasa. kan? Bawa isteri pergi makan. Masa tu pernah satu ketika, semua orang pernah alami keadaan tu baru-baru kahwin. Duit nak beli gas pun tak takde. Itu pernah dia. rasa benda tu kan. Ha. Tapi benda tu lah yang akan menyedarkan kita betapa nikmatnya kalau dapat lebih sikit supaya beringat. Tapi gaya hidup kita jangan nak ubah. Oh aku pun nak jadi nampak kau tak kaya tapi kau nak nampak kaya buat apa kau nak beli telefon macam dia iPhone 14 weh tak keluar ke ha apa iPhone 13 Pro Max jangan tu gila beli Samsung beli Samsung apa Samsung fold Samsung full tree tu. We gila kau 7000 lebih tu. Oh. Kan? 7000 lebih. Wajau. Jadu nyo. Gua enggak nyadar yang ternyata Ustaz punya gitu pantasen diangkat. 7000 lebih. <laughs> Tapi saya nak tanya, telefon apa paling mahal kali? Dalam Malaysia ni telefon apa paling mahal dia? Telefon apa paling mahal dalam Malaysia ni? Ini Kain, kayaknya Ustaz pernah bahas ini cik. Jenama apa paling mahal jenama, dia? Ya, jenama je, jenama. iPhone? Confirm? Bukan, bukan. Nah, bukan ada itu. Simpan kau punya handphone. Ya, <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah. Jenama handphone paling mahal dalam Malaysia yang dah dijual adalah Vertu. Vertu. V-E-R-T-U. Dia punya telefon, Syak ada diamond, ada berapa karat punya diamond, ada belian semua. Tahu berapa kata? Paling murah di Malaysia, 24,000 satu unit. Boleh jalan aku nak cakap, iPhone 15 Han. <laughs> Enggak saya belum pernah lihat nanti saya carilah cuy ya. Virtu virtu. Virtu namanya cuy ya. Memang ada gitu ya. <laughs> Dah, saya cakap betul ni. Saya tahu. Sebab saya tengok ada kes SPRM bila dia tangkap tu, dirampas bahawa jumlah duit dengan ni lah, dengan bond, dengan apa semua. geran lah apa semua, buku account semua. Termasuk satu, apa? Telefon bimbit, berjenama Vertu berharga. Kira-kira anggaran RM24,000, RM25,000, RM30,000. Bohong. Nanti kau check lah dalam Google. Nggak aku bohong. Vertu, <laughs> Mereka iPhone. Simpan, simpan. <laughs> bukan untuk kita lagak kan nak buat apa buat apa kita nak belagak nampak kaya sedangkan kita tak kaya buat apa ya, untuk apa itu dia kan Abis, apa biar apa saya bergaya katanya betul lah. untuk apa bab kata pepatah Cina belum gemuk sudah bengkak <laughs> belum gemuk sudah bengkak belum gemuk sudah bengkak cinanya pematah maknanya kau nak bagi nampak kau bersoko bengkak kan diri kau bengkak apa, apa lama? nama ni kuncup ni <laughs> belum tahap kau gemuk buat apa yang nak gemuk kan dah gemuk-gemuk lah tanpa yang sibuk hmm. Hmm. tanya suami tu kesadar gemuk kau tanya soalan susah kat suami kau bang betul kesadar gemuk alamak macam mana nak jawab soalan ni betul kesadar gemuk alhamdulillah ha? gemuk pun aman sayang betul lah gemuk salah kau tak boleh jawab macam tu tak apa pada perempuan pregnant Betul ke orang-orang gemuk dah tak cantik Sebenarnya memang Ya pun <laughs> ha, kan? memang Tak beramak nak sebut saja Jangan tanya soalan Soalan straight forward macam tu Lepas tu paksa kita cakap Betul ke saya dah gemuk? Tak ada lah Cakap awak gemuk ni Kurus dah tu Ya ke bang? Ya dalam bahasa Ya Allah Tak <laughs> <laughs> ada tapi itu dia sebenarnya Eh Kita ni dalam dalam hidup kita ni Jaga hubungan kita satu dengan lain. Buang penyakit tu sama satu Kedua buang perasaan sombong, ya, sombong. Nak berlagak dengan benda tak ada apa-apa Macam contoh lah orang cakap telefon kan oh, Pengen telefon Oh Rasyah nampak tak telefon aku Dua tiga minggu dah ada telefon lagi baru keluar Ya ya ya Pasti Motor Oh berkilat nampak motor Paling lama seminggu Pertama tak peduli lah Kereta besar Oh Rasyah kereta berkilat Sport rim beruntuk kan nampak apa tu dah boring kau jajak tukar sport ri monas tak peduli lantak kau lah nak tukar apa Itu itulah nak tunjukkan betapa harto dunia ni macam tulah Nak belagak apa, apa dulu kita nampak satu rumah dekat dekat kubur-kubur dia -kubur ada satu rumah tu cantik sangat kita aku kalau ada duit aku nak buat rumah ya, ya. Semua orang dia lagi 10 tahun lepas tu sekarang, orang dah tak peduli dah rumah tu. Berlambak lagi rumah baru, perumahan-perumahan yeah, perumahan baru naik. Lagi dengan desain yang lagi canggih lagi. Itu desain lama tak nak, desain lama. Berkarat tak <laughs> boleh, paham nampak Itulah realiti ni. Jadi apa buat apa kita nak kerja-kerja benda tu buat <laughs> apa? Orang perempuan sama sanggup, orang tak nak, tak nak naik motosikal. Nanti tudung berkedut. <laughs> Please, naik kereta tudung tudung tudung kedut kedut kedut kedut <reserve> suami ni sedihlah naik motor kau dah tak nak naik motor dengan abang tak <breaks> apa bang biarlah saya bayar duit minyak lebih sikit tak apa asalkan tudung saya tak kedut Demi <odle Hospice> tudung tak boleh ke naik yang pun kasih sayang peluk suami <se> kalau <goals> kau takut terkokong tu apa tudung tu kedut sangkut ke hanga Peluk, suami, haa... apa abang, abang, tudum, tudum, pula tudum, tudum, tudum, tudum. Pake hangat, pake hangat. Pake kau, kulak, dah syak kau. Cubalah, kan, naik motor, peluk, suami, suami, mana boleh lah. Dah peluk, belum? Dah peluk, belum? Macam gabar je, tak nampak tak sampai Ah peluk suami. Tapi tengok tak ada apa pun. Okey semua boleh memang peluk. Bahagia. Bawa motor tu sambil nyanyi. Lihatlah keindahan. Oh mak. Tak tahu lah apa yang indah aku lalu tadi tu. Tak salah tapi makna moment bersama. Tu Buang perasaan sombong, belagak, tak ada benda pun. Jawatan dia pangkat pengarah, dia pangkat pegawai. Tinggi, sampai masa duduk tepi tiang surau tu pencen. Hmm. Saya pun dah dekat pesara dah. Tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Da? Saya pencen, pengarah. Pencen hmm. Tak yah kita sombong-sombong. Sampai masa kita tak ada jawatan. Jawatan ni semua pinjaman. Tak percaya, mintak seorang besok, letak jawatan. <laughs> Siapa nak tak jawatan esoknya? <laughs> tak kita lepaknya jabatan saya nak berhenti lah apa semua. Ya ke? Pasal apa? Mana saya ingat saya nak kena nak kerja sendirilah apa semua. Kita boleh tanah lepas jawatan. Jadi notis berapa bulan? satu bulan. Notis sebulan iklan dah naik dah. Kau oh, tengok surat-surat sampai. Beribu-ribu orang minta kerja tu. Betul. yang ada degree pun minta untuk jawatan walaupun hanya perlukan SPM aje. jadi makna nak bagi apa? Jawatan tu bukan kita punya pun. Pinjamnya. Kerja lah elok. Tak payah nak sembung-sembung. Orang berlagak biarkan. Orang berlagak dengan kita. Peduli kan. Saya hari ini, kata ni ni naik ni. Kalau tidak hari lain saya naik Azia. <laughs> azia lagi. Kebanyakan masa naik Azia. Ni sebab saya berkat sini bawa barang banyak. Lepas tu lepas kat sini kang nak pergi ke. Pergi TV Hijrah. Lepas TV Hijrah malam kan Tolu Intan. Lepas tul Intan pagi esok nak pergi pula ke Bagan Serai. Bagan Serai Perak pergi Penang. Jadi penasaran Azia itu seperti apa sih kok. Kayak gimana banget gitu ya. Apa memang dia kualitas yang paling rendah di Malaysia. Pening malam besok kak pening lagi. Lepas habis pening tu hari tu pergi Asyid. Teruntum Kontan dia. Apa bagi aku tak balik jumpa bini. <laughs> Aduh. Itu sebab jangan cakap sonok kan jadi pencemar. Betul ada. Masa pun tak ada kan? Ha, hmm. tu ada anak saya. Nak bagi tahu you all apa penting you all syukur. Ada banyak sonok jadi samser susah. Aku nak pergi makan, maka aku nak cari tempat yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sedap. Betul. Bila aku pergi, kan, paling aku menyampah, mengada, kenal-kenal lah. Assalamualaikum, Ustaz. Dah dah lah. Eh, cakap kenal je. Cakap kenal je. Alah, saya geram betul aku lah. Nanti nak tengok, sama tak? sama tak ni? Sama tak ni? La ilaha illallah. Tak payahlah kau buat pengecaman pula suspek kan Sakit teranggan aduh. aduh geram betul <laughs> Iya macam-macam perangai dia orang ni Lepas tu bergambar, bergambar boleh Nak bergambar sangat tak kira lantak lah Makan-makan Kau bagilah kau habis makan dulu Tengah Lepas tu bergambar pula kan Ada <laughs> sekali tu saya camah dekat rompin. Bukan camah lah My house tu juga lah dekat rompin. Lepas tu malam tu Orang kampung tu sonok lah Kita dah buat rumah kat <tus> situ Dia nak ajak apa, apa Jamuan lah Lepas jamuan tu Kita nak bergambar dengan, surba, Boleh Memang bergambar. Yang duduk-duduk lah Yang berdiri pun Makcik-makcik berdiri kat belakang Tiba-tiba tengah ambil gambar Tak tahu tak tahu oh, Makcik seorang tu bersuara Free size free <tus> <Huh? tus> no, size Nak aku panah dia Apalah freestyle lah Apalah freestyle pun lah Alah, yang macam ni, macam ni. Itu freestyle, nanti. Tapi dia confident. Freestyle. Orang tengah senyap, dia seorang. Freestyle. Hah? Freestyle. Macam-macam agam orang ni. Betul. Freestyle. Tapi dia tak ada apa? Tak, saya cakap kan, bila saya dah sibuk kan, saya tahu, anak saya tiga dialog je. Tiga dialog, anak saya mana saya dah kahwin lah. Eh. Ha, jadi, mana yang pandang macam pada tadi, jangan berharap sangat lah. Eh. Tak tahu kenapa kalau cerah unsus tu, lucunya kayak ini je. Lucunya kayak abadi gitu. Sepanjang tadi tu, di pertengahan video ini, rangguan kayak ah, gimana gitu. Yang pertama gitu. Anak saya sebab apa? Tak best Dah lama Abah tak hantar pergi sekolah Kita rasa macam tak ada apa-apa Kan -apa hantar anak ke sekolah Bersyukur lah beli hantar anak ke sekolah Tanyalah orang-orang lama Yang dah tak hantar anak ke sekolah kan Rindu yeah. balik kan zaman hantar anak sekolah dulu yeah, yeah. Dulu pimpin tangan Kita belum, belum, pergi belum, pergi merasa sekolah, si, belum merasa Dah tak se. ada dah tu Bila anak tu dah besar sikit Mana anak dah masuk asrama Dia dah mula rasa Sedih anak masuk asrama. Maknya merawak dulu right. Dialog yang kedua Tak best, dah lama Abah tak bawa pergi pasal malam. Mustahak pasal malam kat dia. Dia cakap dekat, dekat, dekat, dekat Umi ni kan. Tak best, dah lama Abah tak bawa pergi pasal malam. Oh, sebenarnya pasal malam ni. Kalau lelaki nak nampak hebat, pasal malam. <laughs> nak apa? Ambil. Pasal malam. <laughs> Bolehlah, jangan pasaraya kau macam tu. Meninggal <laughs> kau macam <main, main. laughs> hmm. tu. Dan dialog yang ketiga. Dia boleh cakap, anak saya boleh cakap pun tak tergamak dia cakap. Macam dah lupa-lupa muka bah tu. Nah. <laughs> dia boleh tengok dalam Facebook, dia boleh tengok dekat dalam YouTube, boleh tengok kan. Dalam TV pun ada. <tun> <tun> <tun> ini ini kelewatan. Dah <tun> macam lupa muka apa. Dan dia boleh keluar ayat tu. Maksudnya apa? Dia dah lama tak tengok abah dia. Terus buat kita kalau lewat kerja semalam pun Kalau kita keluar lepak dengan kawan pun balik rumah Jangan terus masuk bilik sendiri Masuk bilik tengok bilik anak Kadang-kadang terkejut -kadang tau Masa bila lah budak ni besar Tiba-tiba dah -tiba besar betul, betul, Kita sibuk tak kerja, tengok anak dah besar tidak terasa Masuk bilik eh? sendiri Lah kau pun dah besar huh? <laughs> Masa bila lah kau besar <laughs> Masa Laksudnya Masa bila lah kau besar? Tidur dah lah macam ni. Mana pula. Man ah, ah, ah, ah. Sibuk tak kerja. Tengok anak dah besar. Masuk bilik istri. sendiri. Lah kau pun dah besar. <laughs> Masa bila lah kau besar? <laughs> Masa, bila lah kau besar? <laughs> Masa bila lah kau besar? Tidur dah lah macam ni. Mana pula. Manalah aku nak tidur ni Allah. <laughs> Aduh penuh. Habis seluruh wilayah katil ni dia kontrol. <laughs> Tadi saya tak, tak, tak, tak. tak perasan. Gitu. Maksudnya apa ke saya? Gitu? Masa-masa Billy sendiri lah. Ya? Isterinya tak. Ter... Haduh. Hai, Tapi itulah di momen ni. Betul. Kadang-kadang itulah sebenarnya yang kita kena hargai. So, tak payah sombong-sombong. Hidup seadanya. Saya naik azial. Saya pernah ceramah dekat hotel butik Kuantan. Hotel Butik Kuantan, daripada Seremban, lalu jalan tu kotor, langar, lumpur, semua, ikut jalan. Nek Azia, sampai dekat Hotel Butik Kuantan, saya camah untuk TM. Syarikat TM, Telekom TM. Sampai dekat sana, saya cakap dengan assistant saya, weh, kau basuh kereta ni, aku taruh dah, kotor dah, kan, dah sudah kan, kau datang sini, beli. Okey, bos, dia pun jalan. Saya, dia dia turunkan saya, di jalan. Yang <laughs> menyambut saya kat hotel, steady, Ustaz, jauh-jauh eh? datang, naik grab, weh, kotor api tu. <laughs> tuh, tapi tahu, tapi apa saya tidak tahu? Peduli <tuh> karena orang cakap. <tuh> Engga, kenapa sih? Emang kenapa dengan jenama ini sih? Memang kereta itu teruk ke, Engga, Saya bercakap seperti ini sih karena saya memang enggak hobi banget untuk eh, soal ya kereta seperti itu sih. Karena sampai sekarang pun saya belum tertarik untuk beli kereta gitu ya. Jadi saya enggak terlalu paham tentang kereta gitu ya tapi kalau dia bahas ini mobil ini maksudnya kereta yang ini kayak sangat gitu ya kayak direndahkan banget gitu ya dia bukan tahu komitmen kita gimana orang dia bukan tahu merendahkan bulan -bulan gitu. kita bulan-bulan kita ya betul dia tak tahu kita suka makan gitu gimana betul, betul betul kenapa orang nak sibuk ada kali aku pergi ke mahkamah apps Ma sedang Ma apps, Imam Muda Ashraf keluar Aku nak masuk parking huh. <tuk> Diusir dong Azia ah, tu dia tak lagi masuk Parking pun campur Lepas tu Assistant ni Dia tak nampak sebelah ni Cermin memang gelap sikit lah Cermin saya kereta dia memang gelap semua yeah. Sebab kalau kat traffic light tu Ada orang nampak tu dia tak boleh tahan perasaan <tuk> <tuk> Ayah, <tuk> Ayah, Pening belakangnya susah betul lah. Iya, <tuk> ya, kau ingat senang susah. Nah, aduh. <tuk> itu betul ni, pengalaman betul. Kau gelak ke menangis belakang <tuk> tu? Aduh macam ni mesti niar aku. Tok yo ke Ada soalan saya camah kat Ilim Bangi tu. Tu tu tu tu, -tu, -tu Bisa, nak koncing bayang mintau kau. <tuk> tu, Tok yo ke. Nah Lepas tu bila dia dah halau bawah tu, saya turun bawah ada lah yang, kan maib sedang tau kan Yang selalu buat expo ekspo Sampai dekat bawah, yang pegawai rela tu pula Eh Ustaz, atas Elah Allah, kalau orang turun bawah ni atas Bila naik atas kali, dia nampak Azia tu datang lagi Dia pegang kayu tu macam ni Aku pun turun cermin Ke kanan si, beli ke kanan dia nampak lah Cermin bahasa dia, saya turun ke cermin Bermaklak, ya Allah Ustaz apa buat kereta kecil sebab minyak aku bukan kau bayar. Cem tu itu dapat dong. Itu itu itu, itu jawapan yang pas. Itu jawapan yang pas sebenar banget. Saya pernah dulu nak pergi ceramah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Nak cerita saya tak kisah, tak orang cakaplah tu mesti nak sorok-sorok tak ada. Serta so, orang cakap Azia Saya nak beritahu Biasa tu dunia tahu Nak beritahu Azia ni adalah My favourite car Saya so, cukup Kau penasar Tak sebenarnya Aku tak jangkakan Expectation kau untuk macam tu <images> Saya lah macam tu sangat kan <yet> Tak tapi Memang saya suka Memang suka Azia tu Simple relax Saya nampak je Azia tu reverse camera leather seat kan? Siap ada TV dalam Main-main <tongan> ha, ha. Itu yang bila bawa barang penuh Tak nampak belakang lah <tongan> <tongan> ya. Sekali itu. Ciamat kat perumahan polis Sungai besi Ustaz uh, Pertahun ni takut jam Ustaz kita uh, Tengok Ustaz dekat lepas tu Sungai besi Polis dah tunggu Lepas tu sungai besi Ada dua motor peronda polis Dengan kereta Preway Escort Azia <tongan> <tongan> <tongan> Yang Azia escort lagi, lagi besar ya, Daripada yang kena escort Ketepi-ketepi semua kereta. Aku rasa ni belum jadi menteri lagi dalam kereta ni. Ketepi Dia pakai sarung. Semua ketepi-ketepi kan. Tahu tak orang lain cakap apa? Dia tak cakap. Oh, dia eskot Azia tu. Tak. Semua orang cakap. Berani betul Azia ni ikut polis. Berani betul Azia ni ikut polis ni. Korang ajar betul dia tu. Dia memang eskot Azia. Tak ada sebenarnya peduli Kenapa orang cakap Orang tak tahu kesusahan kita Tak usah fikir Belum ni kau nak tukar Apa kereta Kenapa? Sudahnya bila kau susah Bukan orang tu yang bercakap tu Tolong Tak payah Simple je hidup Dan begitu juga yang ketiga Buang yang paling banyak Menjatuhkan organisasi Buang perasaan dengki yeah, Dengki Dengki bahasa Melayu Bahasa Arabnya hasad <laughs> Punya teruknya dalam Malaysia ni Dua-dua pakai <laughs> Hasad dengki ni dengar-dengar dia naik pangkat kan. Entah hmm, apa dijilat the boss tu. Nampak. Ayah kau. Dengar dia beli kereta baru, entah mana dicuri dia tu. Ayah anak dia dengar Pixar dapat semua eh. Macam, macam nak macam dia seorang pandai. No, ada je benda. Ada je benda. Hmm, cuba cakap elok-elok. Eh, dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Oh alhamdulillah. Besok papa senang tak tolong. Ya eh, dengar-dengar dia apa ni beli kereta baru je. Uh, oh, dah senang-senang dapat kereta tumpang, tak payah bayar apa, duduk je kan. Kereta baru pula tu. Ah, bendengar anak-anak, anak dia dapat peksu semua. Eh, alhamdulillah. Ada juga budak-budak pandai di kalangan anak-anak staf nah, kan. Nah, itu. Kan senang, senang. Ini. Kata kena tak Ustaz Said Abdul Kadir Ajfuri. Ustaz Said Abdul Kadir Ajfuri kata, salah satu tanda dengki ada dalam hati kita adalah apabila sahabat-sahabat saudara-saudara -sahabat, sahabat -sahabat kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Ah. ah. Saya pernah saya pernah mengalami hal seperti itu, Ci. Waktu kayanya saudara sendiri gitu. Jadi ada dengki sih. Hampir semuanya sih ya, manusia. Kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Cuma tak obvious. Waktu masih masa kecil kena eh, ya? pergi haji tau ni. Ha, tahu tu, dengar ah. Tak ada rasa apa deki dah dia. Habis sepatutnya apa? Dengarnya Pak Beg Haji ni, "Ya Allah, aku nak jumpa dia nak. Aku nak minta dia doakan aku lah." Dia gembira sama. Kita sepatutnya gembira dengan kegembiraan kawan kita. Kalau kita kalau tak gembira dewasa, sebab dia naik pangkat kita ada tak ada. naik pangkat, lah mungkin turn kita belum sampai. Dah faham. Sabar. Cuba kalau kita dapat kelebihan dan orang tak peduli hati dengan kita, apa kita rasa? Tentu kita sedih, kan? Tentu Cuba saya kan saya tak pernah layan lah. kalau baca contoh dalam Facebook dalam Instagram kalau orang kutuk-kutuk ke apa benda itu biasa Dalam secupak dalam dalam seguni beras tu tentu ada hanta kan entak salah biarlah lantak dia lah Tapi pada saya saya melayan komen yang beradab pada saya ha ah, ini Men, kalau mencari pokok berbuah pucuk elok dahaan berdaun Kalau nak jadi insan bertuah duduknya beradab tegak ayu bersantun semua biar elok-elok Itu ya kita tidaklah sampai nak menjatuhkan maruah orang jangan. Jangan. Saya tengok kadang-kadang ada setengah orang tu mengkritik orang tu habis. Habis. Contohlah contoh eh. Paling senang kan nak lembut kalau nak buat uji kaji. Joalah ada Instagram, ada Facebook, letak satu muka pemimpin. Tak kira pemimpin parti mana pun tak kisah. Lah. Letak muka je. Iya, yeah, iya. Yeah. Jangan tulis apa-apa, letak muka je kau tengok. Habis semua keluar kepala bapak semua keluar kau tengok. Dia punya komen bawah. Yeah, yeah. Tak guna mati lagi baik Jadah. semua kau. Betul betul betul. Lepas tu kita buat komen. Soalan, cuba komen cubalah gunakan bahasa yang baik dalam menegur. mana kena Asyurah juga. Sudah, kau apa-apa, apa-apa, semua kena. <laughs> Dan kita pun kena, kena. Dia juga kena. Itulah dia. Soalan dia. nak kita tanya, soalan yang patut kita tanya apa tahu? Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Terus buat berhenti-hentilah kau orang bercakap, aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana-mana. <laughs> Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap lah elok. Kau kena muka kau hello. Pengajaran hati banget sih. Tapi kau kau nanya baik. Tapi kau menyakitkan hati suami kau. Nah, dari mana nih? Lambat boleh. Nih hotel, nih hotel, nih rumah nih. Oh ya Allah akbar. Malah <laughs> lagi, salah satu kunci kejayaan kita adalah sabar. Kejayaan akan tiba. Yeah. <laughs> kalau kita bersabar <laughs> lain macam eh men. Kan? Ah betul tapi betul suami isteri <laughs> dua-dua sama. Dua-dua kena sabar. Eh? Jadi makna kata buang tiga perasaan tadi, tamak, sombong, dengki buang. Sombong ni pun panjang lagi cerita nak cerita nak uraikan tapi takut tak sempat. Jadi maknanya confirm kena panggil lagi. Eh. Betul <laughs> tajuk panggil sombong aja belah. Ah buang apa cerita. Sombongkah kita? Ha macam tu belah kan. Ha, tu. <laughs> Kau gemar buat tajuk tanda soal ni menyampah aku. <laughs> aku tengok dalam calendar aku ni rahsia pekerja cemerlang aku prepare dah tadi pekerja cemerlang tengok apalah ai buat kita pula tu bertukarlah tajuk ni tak tahulah salah PA aku ke apa tak tahulah dah pening kepala aku itu tak apa saya pernah kena dulu masa tak ada PA masa belum samsurbat tu ceramah kat mana dalam perjalanan saya telefon dulu kah apa tajuk ceramah ni oh, oh tajuk ni rahsia apa kelebihan penyusuan susu ibu break agency tu apa, apa? ulang dulu sih. Masa tak ada PA masa belum Samsulbat tu ceramah kat mana? Dalam perjalanan saya telefon dulu kan apa tajuk ceramah ni? Oh, tajuk ni, rahsia apa? kelebihan penyusuan susu ibu. Break menyusui susu ibu. Kelebihan apa? Kelebihan. Apa? Aku bagi tajuk ni. Susu ibu. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Oh sebuah so, emergency tepi, tepi jalan tu apa halah tajuk tulang, <laughs> caranya, tu lah nampak macam mana tu rupanya yang penganjur tu hospital jempol dengan woman institution haa <laughs> <laughs> aku pun kalau engkau ni telefon tanya lah tanyalah Ustaz Nur Azman Ahmad yang kaunselor sereban dia kata ha, bawa poin-poin macam ni tanya Ustaz Hazlina tulah. lah macam-macam-macam ni -macam -macam. ok lah lepas tu check Google sikit yeah, yeah. sampai <laughs> kek jempol dah semangat ni nak caman cuba lah semangat kan ha. Sampai kat dewan yang tengok semua tu tua. Saya sekarang pun ada tang ni Susu dah kogel kawan tu. hilang semangat tu. Aduh hai. nak dorang juga. Ayah. Eh tapi betul tau. Sebenarnya orang perempuan bila kahwin dengan dengan dah kahwin ingat enggak? Semua dah kahwinlah. Anggaplah kan, dia dah kahwin. Apa okay. berepek Sebenarnya penyusuan susu ibu adalah satu cara untuk mengekalkan bentuk badan seorang wanita menjadi terus Menjadi cantik. Wah, hey. hey, patut eloki jawab itu. Kau pelakui yo <laughs> apa? Aduh sakit pada ku, sakit pada <tik> ku lah. Kayak ku kuat ku, kelakar bagus ini. <tik> Aduh, agaknya kau orang stres keje. Dia kalau, tak ada, dia kalau gelak teruk tu mana kerja stress <tid> Tak apa, faham Tak, nah, sebab apa tak? Sebab, memang kalau umum pun Sebab postil badan, tapi kena ikut hmm. orang dulu-dulu Baru -dulu, badan kita jadi cantik dan kuat Paksa dia, bila susukan anak orang dulu-dulu Dia akan tampung anak macam ni, dia akan duduk Dia akan duduk, lepas tu kalau dia lengoh pun Sebab so, dia pandang, boleh balik Dalam gelak pun dia buat macam tu, perasan tak? Sebab bentuk badan dia Posture dia punya grip dia Sama ini Betul Ini punya pemalas, Melambak Mengangkat budak tu mencari Mana Dah ni cita betul Dia boleh menyalahkan atau tunggu anak tercari Apa hal Ini cakap betul Bukan kata kita melucah ke. Tak ada betul Ni cita betul Sebab penyusun susu ibu aku bagi ciamah tu je, jadi aku tahu tu tidak tak tahu kan. lagi satu lagi korang tolong jagalah kadang-kadang ada orang pantang -pantang ni pantang-pantang dulu ni dulu-dulu eh. jangan tau yang orang dulu-dulu yang pakai barut sampai balut dekat tiang kan dekat tiang ikat pusing-pusing tu berapa jauh tu sebab barang badan kau ni sekarang masa tu kau tak masa ni kau tak rasa bila dah usia dah masuk 50-60 masa tu badan kau sakit-sakit kalau kau tak jaga pantang lepas salin ingat tu kak tu anak yang keberapa tu kak anak keberapa tu Betama. Saya tengok saya tahu mesti perempuan. Ibunya. Tak mak dia. <Sily> <tari> dia <sabemass> <FDA> <tari> laki. Laki, Allah Allahuakbar. Gula-gula. Dah, sampai debat dia cakap macam nyantuk kau dengan sampai habis. Tapi dah sken ke? Memang tu perempuan. Tapi kalau laki insya-Allah sebab senapang dah nampak kalau perempuan belum tahu lagi kalau dia cakap perempuan belum tahu lagi macam dulu kan mak saya bila dia <laughs> scan-scan dia kata lelaki lepas tu cakap perempuan kembar cakap sekali lagi perempuan seorang seorang yang cek perempuan kembar sudahnya keluar kembar lelaki perempuan adik saya oh sudah so that... rezeki lah so that... jadi saya pun Mister ada, kembar, ada saya. kembar saya kembar saya boleh tengok kadang saya pernah cakap saya hantar seorang lagi <laughs> adik ini macam hari ini, bukan Samsur, ni bukan samsa serba ni samsa debrief. <tale> <tale> <tale> ada lah mana ada. Adik-adik saya, adik, adik saya kembar. Kembar laki perempuan. Syamsul Hafizi, Shamira Hafiza. Adik-adik saya semua dah <tale> Kecuali yang perempuanlah kan. Tu satu-satunya anak kesayangan arwah abah lah tu. Okay. Oh, satu-satunya Jadi seterusnya yang kena ada pada kita apa? Hikmah, percaya hikmah. Ada kelebihan rezeki Allah bagi kat kita. Kita kerja susah tapi ada kelebihan-kelebihan Allah bagi. Kita kerja-kerja teruk kadang pak dia je cuti dan nasi kita kena cover dia. Jangan murung. Memang ada perangai si setan betul ini. Dia, dia je tu cuti. Yang seorang tu jajak MC, jajak MC, buah pinggang beralih nenek. Siku buah pinggang hilang sebelah memang pemin balik. Pasti kita kena ganti dia. Yang seorang tu pula, jejak-jejak meninggal, jejak meninggal. Macam cara pinggang ni meninggal tu meninggal, datuk meninggal, nenek meninggal. Dia susun elok. Kalau dikaji balik, salah silah keturunan memang tragis betul. Sebab dia satu-satunya waris yang masih hidup. Itu. Kau ingat orang tak boleh perasan pattern kau bercuti itu sebab apa? Perasan. Terutama bagi Nesha. Dia akan perasan. Orang cuti sebab apa, sebab apa orang akan perasan. Eh? Dari situ hikmah. Percaya. Kadang kita ganti orang, ada kelebihan begini. Kita tolong orang. Kita cover orang. Rupanya ada kelebihan Allah bagi kat kita. Sebenarnya membantu orang... Bagi manfaat kepada orang adalah satu bentuk sedekah. Eh, Sedekah. Betul. Dan sedekah ni, dan disebut, saya ingat, macam mana Nabi sebut, bayangan Nabi sebut dalam satu hadis, bala dan musibah, tengok eh, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Bal. Mana sedekah lah. Itu sebabnya kalau kita travel macam nak jalan jauh, orang dulu-dulu, kalau naik kereta, Lalu je dekat surau atau masjid, dekat kampung kita, dekat taman tu berhenti sekejap bagi anak duit RM1 ke RM50 ke RM20 ke, pergi masuk dalam tabung tu. Masuk dalam tabung berjalan. InsyaAllah perjalanan okey. Sebab sedekah. Ah, itu ya. Sembala dan musibah tak pernah melalui sedekah. Jangan kerekut-kerekut. Satu lagi sedekah yang paling banyak orang lalai dan galat kita dengan fikir balik adalah bila dalam kereta anak-anak kencing, anak-anak minum, anak-anak makan... Jangan kita nafikan keinginan dia. Pecah ya tak saya. Ini pesan apa? arwah Sheikh Motado bekas apa ni arwah mufti ini kisminan dulu. Ulu oh, nak minum, nak putih minum, nak minum. Bang, Anak nak minum lah bang. Ayolah depan kang kita berhenti. Ye ye ye, gapi. Insyaallah perjalanan okey. Hala minum minum. Nanti sambil mana ni kau minum lah. Muka eh Tengok. dalam hati dia kan. budak ni jangan tak berdosa apa apa ni dalam hati. Kepali lah gitu ni. Oh. <tutuk> tak, betul, kita tak tahu itu yang banyak kadang berlaku, kadang bila kita berhenti dekat R&R, pasal nak kadang kita berhenti kat R&R, kita keluar, eksiden lah ni rupanya kita lambat sikit, kalau kita awal mungkin kita sekali nak incident tu dengar pesan saya ni anak-anak cakap Wah, nak kenceng, nak kenceng nak kenceng <tutuk> <tutuk> dah berlagu dia dalam tu jaga eh itu kita kena lah satu benda yang kita kena ingat. So, hikmah, ada hikmahnya Dan siap benda yang kita buat. Setelahnya apa? amanah, jaga amanah kerja kita. Kemudian respon, bagi respon yang positif dalam amanah itu. dalam setiap tugasan kita. Bila bos kata mulai bulan apa bulan, semua staff dia kena nak begini-begini, tak boleh begini-begini lagi dah. Tak ada ayat kau yang muda-muda ni buatlah, aku dah nak pencen. <tuk> tak ada tak ada tak ada. Tak ada, tak ada. <tuk> semua orang sama kena buat. Siapkan kerja tu. Dan jangan, oh, tak apa benda lah. Dia tak fikir ke kita apa. Untuk malam-malam you all, setiap perkeliling tu, semua dia nak dah bincang lah. Bukan satu benda yang dia akan terus buat keputusan macam tu saja. Tak. Mesti berdasarkan perbincangan. Paling tidak, peringkat atasan dah buat perbincangan. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada satu, orang kata, keazaman untuk buat yang terbaik. Kena ada keazaman buat yang terbaik. Kita tak boleh lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Dan seperti janji saya tadi, dan janji saya tadi rahsia menjadi pekerja yang hebat manusia yang hebat yang pertama sabar wah ini sabar ini sabar macam macam lah orang berkat bercakap kita macam ni buat macam ni keluarga kita pun kadang-kadang mungkin ada yang mempetikai kan mempelekehkan kerja kita eh jangan main-main tau saya cakap pengurusan air selangor ni kenapa diwujudkan sebab mustahak lah dia diwujudkan jangan fikir dari segi Uh, oh t -t tak glamour Nak glamour nak jadi bincang kan, Kalau semua orang jadi bincang ma, siapa nak dengar cahamah <laughs> Betul je Kan Teruk juga Orang-orang terpis -orang Kan ter jadual aku ya. tak ada siapa sanggup Untuk maklumat <coughs> semua Driver saya dah 10 kali tukar <laughs> ha, Tak sanggup Bukan senang kan Kita faham Itu sebabnya Jadi you all jangan rasa ha, Kau pergi macam mana Dekat syarikat Muslan Air je Je Kenapa Mujim. je ha, Saya bekerja Saya bekerja di syarikat Muslan Air Selangor di uh, jaga wilayah Hulu Selangor Oh ya ke? Lama, kita, lama nak Kerja apa? Kerja ambil lah, Saya menyelaraskan lah. Di segi masalah kerusakan Apa benda yang apa, Maintenance semua kita tengok lah yeah. Sebab kita tak boleh Sebab bahaya. Sebab bahaya ni Kita tak nak nanti krisis saya berulang Dan kita bimbang di sisi pengguna ni Buat cerita yeah, yeah. tu yeah. Macam menteri kerja lagi <laughs> <saja yang buat. laughs> Macam <laughs> tu lah Kita rasa pride dengan kerja kita sebenarnya. Bangga banget Sabar dia. Yang kedua Syukur nak berjaya, syukur, nak jadi hebat, syukur kenapa? sebab syukur ni nak beritahu kat semua sebahagian dari iman, kan dia sebut sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? syukur syukur, sebab apa? dalam kita duduk-duduk ni semua dengan camah kan? dengan camah kan? ada kat luar sana orang bawa file berkelintau sana sini, tengah fikir nak kerja apa Betul. kita dah ada kerja, syukur masih banyak di luar sana je. Ya, tak tadi saya sebut yang nabi bagi tahu anak-anak Adam kalau diberi dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Ingat tak? Tak pernah cukup kan? Cukup. Tapi nabi juga sebut manusia yang paling kaya. Kan tadi semua cakap kau takkan kaya kan? Tapi nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ha nah, ini. Dia nampak isteri dia. Dia rasa cukup. Bahagia gitu. Dia rasa itulah hari dia Bila dia balik rumah Abang, abang nak makan dulu Saya siapkan eh hmm, Bolehlah Abang mandi siap, siaplah Abang mandi eh? Bahagia tu. Itu yang kita nak Dan biar masalahnya kadang, kadang orang perempuan lupa nak tanya soalan tu Yang biasa tanya Nak makan belum? Balik rumah nak makan belum Mak biasa kan tanya soalan tu Ya, betul mak. tak, perempuan pun sama kan balik-balik kamu, kau dah makan ke belum ni? Ya. tu soalan pertama, mak kita tanya dia, kau pahal kau balik, tadi tak nanya? tidak ada ya? mak kita, kalau siapa, siapa yang dah dah kehilangan mak dia tahu perasaan ni kita balik, soalan pertama mak tanya, kau dah makan belum? dia dengar kita jawab je kalau kita jawab tadi ada lah makan sikit sikit tu maknanya tak cukup jap. mak masak sekejap Tunggu dapur Goyang apa semua Berikat telur Telur dada je Macam pizza rasa Pas tu masa makan tu Baru tanya. Tiba-tiba balik apa hal tu no? Sambil-sambil makan Takde ramak sahaja je Orang perempuan pun kena jadi macam tu Sebab Orang lelaki eh Kena ingat yang bab nafkah isteri eh Jangan sekali-kali korang guna modal kau nak lelaki Saya nak lelaki Eh saya kena utamakan mak saya berdawak tau. Salah. Silap kalau kau cakap begitu. Oh. Kalau isteri kau tak redha, kau berhutang. Sempat salin? Sempat salin? Oh, ada music latar. <Tutuk> tak, sebenarnya dalam buat-buat baik, memang orang lelaki wajib buat baik pada mak dia. Tapi bab nafkah, kena utamakan isteri dan anak, -anak dulu. Baru mak. Oh Dah selesai anak-anak isteri ni, isteri dan anak, anak dah selesai. Baru mak. Dalam bab nafkah, Buat baik tetap kena buat baik dengan mak Wajib Terus kadang-kadang kita sakit hati dia benda Kita sakit hati Jangan cakap Senyap je Walau apa pula mak kita cakap dengan kita Sabar tu mak kita biarlah Nampak buat macam mana dah, mak kita Kenapalah mak aku tak macam orang lain Nampak buat macam mana Sabar Sabar Tu mak kita Kau macam mana Telan je lah Sikit-sikit angah Sikit-sikit angah Aku ni bukan anak dia ke Kita kalau petikan kan, Akhirnya Sekadar ambil ibrah Aku janganlah jadi macam tu Pada anak-anak aku pula Macam tu lah Dan, her... Bagi nafkah pada isteri anak-anak Tapi kalau pendapatan saya tak cukup Ustaz macam mana? Kau patut fikir tu sebelum kau kahwin Bukan dah kahwin pun kau fikir <tik worldwide> Itu <tik worldwide> je cara dia Nanti eh? tu, tu tajuk lain lah Maksudnya dah dua tajuk dah Kena syukur, panggil balik, syukur ya, banyak -banyak. panggil balik. yang ketiga apa yang kena ada ikhlas kerja ikhlas bukan mengharapkan nak naik pangkat bekerja bukan sebab nak bonus ada Alhamdulillah you all dapat bonus berapa banyak gitu berapa <tuk> tak dalam berapa bulan <tuk> dua bulan apa <per! tuk> Alhamdulillah syukur <laughs> saya ada seorang saya camah dekat MLNG hein? oil and gas kan adalah satu bos tu saya buratkan eksekutif dia dia jaga dekat, dekat saya tak nak sebut lah daerah mana saya tak nak sebut lah negeri mana dia jaga kan berbual-bualan saya setiap minggu kan? balik ke rumah saya semua saya naik flight kan? oh, dia cita lah dia naik flight lepas tu bila dah habis tu saya tanya lah staff dia, dia tu gaji berapa sebulan 80 ribu 80000 sebulan dan dia dapat bonus 6 bulan gaji. Kerja apa? saya parah. Kod rambut dah lawa. Hilang perkataan Dan dan Kererajaan yang best gaji. saya dengan itu mana cukup sah? sekarang mana cukup dia boleh cakap tak cukup Betul tak saya cakap tadi? Itu sebab saya kata tadi alhamdulillah you all dapat berbanding dengan kerajaan kerajaan yang lain tu. Oh, kita umumkan insentif RM500 sebulan RM500 akan dibayar Sebelum bulan 12 ni sebagai tanda penghargaan Jangan cakap lah tanda penghargaan Marah orang Banyak lah kau punya penghargaan Yang dulu lagi lah RM30 sebagai tanda ingatan Apa hal RM30 Aku tapak lagi banyak RM30 tu cakap itu kan Contoh lah Contoh Ustaz ke yang ajar So syukur Iyalah tapi agak agak, agak. Kau koncing ke loyat Tapi toilet Tapi wingit Kau bayangkan Aduh Contoh lah eh. Ikhlas Kemudian apa Apa yang kena ada Reda Reda Kita akan berjaya Kita akan jadi hebat Bila kita reda Berlaku masalah Saya nak cerita Ada sahabat saya Meninggal dunia Sebaiknya dengan saya. Meninggal dunia Kes bunuh Dia dibunuh Dia dua beradik, hmm. Lelaki perempuan Kawan baik saya berada kecil bila kena bunuh ni bawa jenazah dia ke tanah perkuburan ni dah post-mortem hari yang sama malam tu tanah petang tu bawa nak ke bumi kan dia dekat tanah perkuburan mak dia boleh cakap aku ampunkan siapa yang buat anak aku ni aku maafkan susah nak jumpa tau orang macam tu ada orang makan masa bulan-bulan dia boleh pada ketika itu dengan tahap tu lah anak lelaki tunggal dia anak lelaki sulung dan tunggal sebab dia ada dua anak so lelaki sombong-pongan bayangkan tu ni kisah benar lah sahabat saya saya dah uh, lepas pada dia meninggal Setiap tahun raya saya tak tempuh rumah dia Tak boleh balik saya pergi rumah dia tu Saya terbayang tak boleh Berapa puluh tahun lah, baru saya saya pergi balik Saya jumpa lah, saya cuba kuatkan hati lah. Bukan senang bayangan Mak dia boleh redol Mak ada anak lelaki seorang perempuan seorang kemudian Ketika umur dia masih ambil engineering Diploma, uh, di, diploma in engineering Sorry dah masuk degree Dibunuh dan kes bunuh tu pula tak sabit kesalahan sebab salah pukul dan lepas tu tak ada bukti cukup oh. salah pukul nah, Muhammad Aidil bin Abu Samah, sahabat saya eh, jadi mana kata kita kena redah redah ni contohlah kan kita redah contoh kita, kita nak sangat dapat naik pangkat satu jawatan dekat sini sekali orang lain dapat redah tu maksudnya kita terima dan kita bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh lagi bukannya hmm, itulah sudah-sudah dapat? Macam mana? Jom minum! Minum semini minum. Sampai kambung mah minum. Sudah tak kau eh? ajok? Jadi, dan yang kemudian yang tak akhirnya adalah yang kena ada tawakal. Serahkan kepada Allah banyak-banyak. Jadi, sebagai kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, nak jadi manusia hebat, kita biarlah hebat di mata Allah. Bukannya hebat, di sisi manusia ni kita berharap pada manusia kita akan kecewa minta-minta untuk lah bos nampak aku bila bos bagi aku pangkat naik kita akan kecewa jangan risau sebab berharap pada manusia ya Allah berikanlah aku pangkat ini sekiranya ini baik untuk aku tak dapat kita redha tak apalah mungkin belum rezeki aku nah yeah. itu yang susah mudah-mudahan bila kita dapatlah besok. orang pun baguslah kau memang deserve lah. tahniah tahniah orang pula happy sebab kita dapat sebab kita tak pernah kita orang lain dapat itu yang penting Eh. Yeah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian rasa-rasanya itulah saja daripada saya. Sebab saya faham ada sesi kau bergambar dan sebagainya. Gambar, toga, gambar rebah, <tutuh> <mimik>. togak RM1, gambar robah RM1. Ini tuan-tuan orang ni. Sudah Sepanjang-panjang tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Orang cakap cantik tolok pantainya landai. Tambat perahu tepi kuala walaupun buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada cantik dipandang rumah penghulu kayu terukir dari papan alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir biarlah berubah menjadi intan kita kembangkan ilmu kita ni budak-budak ya? membuat galah nak menjolok buah berangan kalau adalah silap dan salah ya, dikata tidak, dicaci jangan Oke okay, cuy, itulah tadi ceramah atau motivasi atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Saya pikir kalian ini ada yang sudah bosan gitu ya, ada yang sudah bosan dan meninggalkan video ini. Tak masalah cuy, tak masalah. Saya kayak gimana, saya kayak senang aja gitu ya kalau mendengarkan ceramah karena... ...banyak hal-hal yang... ...atau pengajaran yang belum saya pahami gitu ya... ...jadi itu pentingnya... ...pentingnya saya dalam channel ini tuh... ...selalu mereaksi video-video dari Ustadz Syamsul Debat gitu ya... ...selain saya juga bisa... ...apa namanya... ...mendapat hiburan... ...saya mendapatkan pengajaran juga gitu ya... ...penting banget sih ya... ...jadi sudah sesuatu kewajiban buat... ...di channel, di channel saya itu cuy ya... ...sambil saya belajar... ...saya mendapatkan hiburan... Terserahlah, kalau banyak yang tengok apa tidak gitu. Itu aja sih, simple gitu Dan terima kasih ya, ini durasinya panjang banget. Jadi korang, kalau mau tengok ini bisa di awal aja, tidak jadi masalah di pertengahan saja. Jadi enggak harus nonton full aja gitu ya, enggak harus nonton full. Dan apapun yang saya pertanyakan Yang saya tak paham, korang bisa bantu jawab Dan korang bisa komen di bawah Pengalaman korang apa yang Dibahas oleh Ustadz Debat, coy. Karena saya tengok ya Dari awal sampai akhir Kebanyakan memang realita Realita yang saya alami juga Banyak banget yang Ustadz bahas Dan saya pikir korang juga punya Pengalaman gitu, jadi kor korang bisa Komentar di bawah gitu ya Pengalaman korang yang Ustadz sampaikan Apakah real, benar, atau